Hello semuanya, welcome back to my channel. Uh, seneng banget karena hari ini aku akan ngebahas tentang bagaimana hidupku bisa berubah hanya dalam waktu dekat. Dan teman-temannya di rumah juga bisa, ya kan? Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya. Aku Tresnani di channelku ini sering membahas tentang law of attraction, manifestation, self development, dream life, dream job, dan masih banyak hal lainnya. Nah, sebelumnya aku sudah membahas tentang topik ini di TikTok dan juga Instagram. Jadi buat teman-teman yang belum follow Instagram dan TikTok aku, cus sekarang ya kan follow Tresnani mulai dan Instagram Tresnani Oke, jadi gimana caraku uh, mengubah realita hidupku hanya dalam waktu singkat? Nah, aku mau teman-teman di rumah mencobanya dulu aku tuh mengalami quarter life crisis ya kan, yang dimulai dari umur 24 sampai 25 sampai umur sekitar 28 tahun jadi buat teman-teman yang nonton sedang mengalami quarter life crisis, kamu gak sendiri itu semuanya normal, kamu jangan pernah ngerasa stuck dalam hidup, ya kan karena aku juga dulu kayak gitu, bahkan quarter life krisisnya lama banget tuh, bisa sampai bertahun tahun dan ditambah juga uh, spiritual awakening ya kan. Nah dulu posisiku itu punya hutang kartu kredit. Aku merasa nggak berguna, ngerasa stuck dalam hidup, ngerasa hidup tuh membosankan, feeling empty, ngerasa lost. Aku juga ngerasa stuck di rumah dengan keluarga yang strict dan sama sekali nggak happy dengan apa yang aku lakukan saat itu. Dulu tuh aku kayak ngerasa aku nggak tahu mau ngapain dalam hidup. Dibandingkan yang sekarang, aku memiliki teman-teman yang positif. Dulu aku juga punya banyak teman tapi kebanyakan Toxic semua dan teman-teman itu semuanya juga dalam posisi yang depresi, yang stres, ini bener ya teman-teman uh, you attract what you are, jadi kalau kamu tuh doyan ngomongin teman sendiri nih, kamu suka ngegosip, kamu males kamu ngapain yang negatif-negatif itu pasti akan attract orang-orang yang sama seperti kamu, nah posisinya dulu waktu aku masih depresi, aku masih stres. nah teman-teman lingkunganku tuh semuanya juga kayak gitu sama semua, tapi dibanding dengan stress nani yang sekarang tuh aku merasa oh, aku sudah menjadi stress nani yang baru nih, oh aku jadi lebih bijak, aku jadi lebih tenang, aku jadi lebih rileks dalam menghadapi situasi apapun aku mempunyai teman-teman yang positif, aku attract pertemanan baru yang sangat bermanfaat yang orang-orangnya juga sama seperti aku aku bisa kemana aja traveling, aku punya tabungan, tidak ada lagi anxiety, stress tentang kehidupan mengkhawatirkan sesuatu di masa depan tuh udah gak ada lagi dulu tuh aku ngerasa ya, kenapa hidupku kayak gini terus Aku membandingkan dengan teman-temanku ya kan. Oh yang ini udah kerja di sini. Oh yang ini udah jadi gini, udah gini gini gini. Sampai aku merasa aku nggak mau nih hidupku begini-begini aja. I need to change my reality. This is the life that I don't want to experience. This is not the life that I want. That's why dari sana aku niat mengubah hidupku dengan menggunakan law of attraction. Aku konsisten semuanya. I'm doing my inner work. Uh, dan alhamdulillah itu selang berapa tahun, boom hidupku berubah. dulu ya. Ketika aku kerja kantoran dan gajinya tuh bagus untuk perempuan dan juga di umur-umur aku, ya kan? Waktu itu posisinya dua digit, gajiku terakhir yang di Jakarta. Nah, tapi aku gak happy. This is not the life that I want. Terus aku mikir, kenapa ya? Aku tuh belum mendapatkan pekerjaan yang aku benar-benar suka gitu loh. Oh, this is my dream job gitu, belum menemukannya karena aku belum tahu spesifik. Jadi aku tetap scripting aja tuh dulu. Nah, scriptingku tuh general banget. Jadi gini teman-teman, kalau kamu mau mencoba law of attraction, kamu harus tahu dulu nih mau ngapain dalam hidup. Jangan sampai Sebelum kamu mencoba law of attraction tuh kamu sama sekali no idea, kamu nggak tahu mau ngapain dalam hidup, kamu bener-bener nggak -bener ada bayangan. Jangan sampai kayak gitu, kamu harus tahu dulu. Meskipun kamu belum belum tahu spesifik nih, misal, kak aku mau jadi business woman, tapi aku nggak tahu nih mau bisnis apa, it's okay. Nah itu yang aku lakukan dulu. Oke, okay, aku mau suatu hari nanti bisa bekerja dari mana aja. Aku ngeliat cewek-cewek bule-bule gitu, kok mereka berani banget ya merantau terus jadi digital nomad yang kerja dari mana aja, dari pantai, dari villa, dari cafe, dari mana manapun sambil holiday mereka bisa kerja. Terus aku berpikir apa ya, pekerjaan yang bisa membuat aku menjadi seperti itu? Aku merasa kayak kayaknya ini deh dream jobku gitu kan. Tapi ternyata ada multiple destiny yang lain seperti yang aku pernah bahas di video sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, bisa nonton di sini. Kita memiliki destiny yang banyak. Nah, posisinya waktu itu dream jobku. Oh, ini dream jobku ternyata ada orang toksik yang fitnah aku ya kan. Mau gak mau takdirku berubah yang harusnya dulu lurus jadi boom belok kiri gitu Nah ketika aku belok kiri waktu itu aku belum tahu mau ngapain Aku berpikir oke okay, I think this is the time for me to chase my dreams Mengejar mimpiku ke Bali untuk mencari supplier Karena waktu itu cita-citaku ingin menjadi fashion designer Aku memiliki brand sendiri yang memang Sebenarnya aku sudah memiliki brand sendiri nih Jadi teman-teman aku cerita dulu ya sebelum kita lanjut Bahas ya, waktu itu aku udah dapat Customer dari around the world karena Posisinya aku masih pakai brand yang lama dan Aku pasang iklan di Facebook ads dan juga Instagram ads, aku bisa dapat Customer dari Dubai, dari South Africa, dari Paris Dari Singapura, dari India juga dan dari mana lagi Aku lupa karena itu hasil dari Facebook ads Nah ketika aku ngobrol sama mereka Mereka ingin uh, membeli barang kerajinan Bali ya kan ke negaranya mereka untuk dijual lagi. Oke. Okay. Tapi posisinya karena waktu itu aku belum jadi tangan pertama, harganya tuh masih tinggi. Nah, Disitu situ aku berpikir ini harga masih tinggi nih, karena aku udah jadi tangan ketiga, kayaknya aku harus terbang ke Bali untuk mencari supplier sendiri aku mau ngubek-ngubek kampung aku mau ketok-ketok pintu, nyari supplier gitu, nah terus kalian tahu apa yang terjadi uh, customer ku yang tadi aku cerita itu yang dari round the world itu nggak setuju nih dengan harga yang aku over ke mereka, that's why mereka semuanya kabur gitu kan sampai aku 2020 memberanikan diri, aku punya tabungan yang dulu gajinya dua digit itu lumayan ya buat aku dan aku bisa nabung sedikit sedikit untuk bisnis aku uangku zaman dulu tabungan itu tuh hanya cukup untuk tinggal di Bali 4 bulan tapi aku nggak masalah aku nggak mikir kejauhan, aku yang penting mengambil langkah kecil apa nih, aku mau ngapain gitu kan oke, aku beli tiket pesawat aku harus merantau, aku begini, begini, begini dan kalian tahu uh, di bulan pertama aku datang di Bali itu aku mulai tuh cari supplier ya kan, ke Ubud ee uh, Kerajinan tangan Bali, tas Bali, baju-baju Bali, semuanya. Nah, terus aku mulai lagi dari nol. Teman-teman, aku nggak takut memulai lagi dari nol karena posisinya waktu itu. Ah, aku afirmasi sebelum aku merantau pindah ke Bali dari Jakarta. Aku pengen hidup di sini. Uh, aku afirmasi terus-terusan, dan aku tulis di buku scripting. Aku bilang, "This is gonna be the best decision I've ever made in my life." Padahal posisinya aku belum OTW, aku belum berangkat, tapi aku terus-terusan pasang kalimat itu di alam bawah sadar di otak aku ini. Aku bilang, this is gonna be the best decision I've ever made in my life. Oke? Okay? Dan kalian tahu apa yang terjadi? E, 6 bulan pertama aku stay di Bali, tidak ada pemasukan, aku tetap belajar hal baru, digital marketing, semuanya self development juga, ya kan? Aku tetap praktek love setiap hari, aku konsisten nggak pernah berhenti dari tahun 2018, ya kan? Kalau kalian belum tahu. Sebenarnya Teresa nih sudah paham tentang law of attraction tuh dari tahun 2009 waktu zamannya film The Secret. Tapi 2009 aku belum praktek karena waktu itu aku berpikir, oh ya udah apa yang kita pikirkan menjadi kenyataan selesai. Ada laba-laba. Nah dari situ hidupku mulai perlahan-lahan berubah, jadi kalau aku boleh sarankan ke teman-teman, langkah pertama kamu harus tahu dulu secara jelas, dream life kamu apa dream job kamu apa, kamu mau kemana, kamu mau punya apa mau kamu belum uh, mendapatkan uang yang kamu mau, it's okay coba terus, keep going, jangan stop nih. aku terus-terusan memiliki mindset, oke okay, tahun ini 2020, 2021 2022 adalah tahun keberuntunganku, ketika aku sudah menjalankan bisnisku saat ini aku tuh langsung kayak, I really Appreciate, Aku menghargai banget Karena dulu aku pernah kerja kantoran Meskipun I felt like a shit Ketika kerja kantoran Aku ngerasa kayak I stuck Aku gak bahagia semua Tapi dibalik rasa yang gak enak itu Dibalik aku merasa kayak Feeling lost Aku capek Aku depresi Ada pelajaran berharga Karena gini Kalau aku gak kerja kantoran di tempat yang dulu, aku gak ketempuran toksik aku gak yang depresi, aku gak yang segala macamnya itu aku gak akan ada di titik yang sekarang aku gak akan pernah belajar financial management, time management terus semuanya manajemen yang ada di kantor zaman dulu, nah jadi teman-teman sekarang yang lagi ada di toxic job You are not alone, that's fine Karena kamu harus learn from mistakes Oke okay, lanjut, aku sambil baca di laptop ya Kalau kamu mau jadi orang sukses dan kaya Kamu harus spesifik teman-teman Terus lanjut, uh, kamu mau punya tabungan berapa? Jadi setiap bulannya kamu mau punya income berapa? Kemudian di masa depan kamu mau punya tabungan berapa? Akhirnya aku memiliki tabungan di rekeningku 1 miliar misalnya Ya kan, ngerti ya? Jadi ada jangka pendek dan juga jangka panjang Oke okay, lanjut Nah habis itu step by stepnya apa dalam waktu dekat nih? Misal, oke okay, kak dream jobku aku mau menjadi businesswoman, aku mau menjadi pramugari, aku mau menjadi apa oh, perawat di rumah sakit, aku mau menjadi dokter Ya udah, terus langkah pendeknya, langkah dalam waktu dekat apa nih? Kamu belajar, kamu belajar hal baru kamu mulai mendaftar, kamu mulai cari lowongan Langkah pertama apa? Kamu pro foto produk, eh enggak enggak enggak Kamu cari suppliernya dulu deh misalnya Habis itu kamu foto produk, kamu hire fotografer, model Habis itu apa lagi? Eh, diedit fotonya, bikin sosial media baru Bikin Shopee, bikin Tokopedia Kayak gitu Jadi bukan cuman kamu bermimpi doang Aku calon orang sukses, selesai Kamu gak tahu langkahnya ngapain habis ini Kamu cuman tiduran, main HP Menunggu keajaiban, selesai Kamu nikmati proses itu Tidak ada kata instan gitu kan Banyak temen-temen nih yang komen di Youtube Ayo jangan-jangan salah satunya kamu, ya kan Tuh pada bilang, kak aku udah coba loa nih Untuk begini, begini, begini Kok belum ada tanda-tanda ya kak Kok belum kejadian ya, aku ngeliat orang Kok banyak yang berhasil ya, teman-teman kenapa orang-orang itu pada berhasil di kamu belum, mungkin ada sesuatu di kamu yang belum tahu nih kamu masih melakukan salah nih contoh, vibrational kamu belum match, kamu masih kayaknya nggak mungkin deh, apa iya ketika kamu sudah percaya 100% kamu tuh calon orang sukses kamu bakal punya penghasilan begini, kamu bisa bekerja dari mana aja, kamu bisa traveling keliling dunia, kamu bisa punya ini, ini, ini, dan kamu terus mencoba tidak ada keraguan, itu opportunity ya, penawaran itu datang, secara kamu nggak pernah pikirkan teman-teman, di aku aja bisa, masa di kamu nggak bisa, kamu harus coba mulai dari sekarang ketika kamu memiliki mindset di kepala nih ya, kamu tuh calon orang sukses kamu tuh bakal begini nanti, begitu ya apapun masalah yang ada di depan mata kamu, itu begini dari otw-nya kamu menuju sana jadi kamu tenang relax karena kamu percaya ini semua yang ada di depan mata kamu masalah apapun ini nggak akan selamanya dan kamu bisa melewatinya dengan mudah atas bantuannya oke okay, kayaknya sampai sini dulu teman-teman. aku sharing bagaimana hidupku bisa berubah 180 derajat dari yang dulunya depresi sampai Alhamdulillah sekarang aku happy aku memiliki teman-teman yang positif aku bisa traveling aku bisa nabung aku bisa pergi kemana aja yang aku mau So much for watching buat teman-teman Kalau ada rekomendasi topik yang mau aku bahas Di video selanjutnya boleh banget Aku akan baca komen apapun di bawah See you in my next video teman-teman Bye-bye, jaga kesehatan